kak amal opo, kak singbok lakoni, kok sampai perhiasanmu agak koyong unu ya jawab lu, iki perhiasan itu orang sebab amalku kak le sebab nopo iki sebab ganti wan kuning alam dunia jadi wan semakin kata, dan perhiasan tengsurga surga semakin kata jadi Nabi Adam buatan wan, Nabi Nuh, Idris buatan wan. Ya pertama yang wan itu Nabi Ibrahim pas Nabi Ibrahim ini enten rambut setunggal dahil kali ini aku petak diampaknya munajat kali Allah ya Allah aku niki gadah penyakit, ya Allah kok sampai rambut aku petak, sampai rambut aku putih dalam munajatnya niki Nabi Ibrahim diparingi parngi kabar dinding Allah Ibrahim, aku tutup penyakit huwa asyaid itu adalah uban, wa taifu aqdham dan itu adalah tamu yang agung wa rasuri dan itu adalah utusanku. Utusan putusanku putusanku ya Allah putusanku ngiliknya awakmu Ibrahim nek antal maut, antal maut, antal maut nek kue kue ape mati, kue apa mati kue ape mati jadi bapak ibu wah ini kuas nimbang bengok-bengok kue, bengok -bengok kue ape mati nek taset setunggal niku bengok-bengok taset arah-arang kue, tase arah -ara. kue ape mati WAP mati, WAP mati, tak sih arang-arang tapi ini mpun kalih mulai kerup WAP mati, WAP mati, WAP mati dan ini tambah kerup dan ini jenggotnya berharang yang kuas waneng kabeh pak kumpun tuh, pak beri <ti> ngoseh barang ke wanimpun ke hatimu pun di gerisan ya Allah kue ape? mati tulung sing wanimpun ku wadah tulung ojo mulai-mulai ke medjid ojo mulai-mulai ke musolah langgar sholatuh sing mempeng jamaah mojo quran sing akeh tahajud sing mempeng jaringan pun di Allah kue ape? mati Lah kau tambah buja putih dalam tapi ngeter pak tiang niku naik disenangi Allah tiang niku naik disenangi Allah niku tiga iwan kata pulau nate maus tentang sokeh bukhori jilid kalih sahiling pulau niku teng suwarto niku enten tiang niku tiga kenikmatan ikmatan tiga izinah zinah niku pepaes teng suwarto pepaes niku kuatah sampai kconjok kconjok nehir Kak amal opo kak singpo lakoni kok sampai perhiasanmu agak ya Yangnya jawab lu, iki perhiasan itu orang sebab amalku kak. Iya sebab nopo, iki sebab ganti newan kuning alam dunia. Jadi waniku semakin kata, biji perhiasan teng surga semakin kata. Gih Lah, ulama-ulama alifeke Tidak. nge nge bahasanya nge bah mulai nge ulama-ulama alifeke niku tersepakat nek gue wan iku aja me di jabut, jabut wan iku hukumai megruh tulung nek gadah wan aja di jabut jabut wan iku hukumai megruh gak jadi semirnya itu <laughs> berarti nopo ansal diserang nolot semir ansal maksudnya ah. nopo-nopo ngeter semir niku itu nopo-nopo Sing penting rupaneul cuy lah. Rien bapak Abu Bakar, nikuh jengenin abiku kafah, abiku kafah nikuh. Wong sing rambuté putih, jenggoté putih. Cah cilik-cilik nganteniku liwat peti. Soalnya nope rambuté putih, jenggoté putih. Pangge kali kanjeng Nabi biar ya abaku kafah. Dalam ya Rasulullah, bro, yo ya rambutmu ikuti kayak irupo. Cah cilik-cilik pengepeti. Akhirnya jenggoté abiku kafah, nikuh disemir apa? Cah cilik-cilik ya semuanya tuh lanan rambutanpa jadi kan ini percaya, monggo teng Mekah, teng Madinah kali itu di pintu masjid Madinah, di pintu masjidil haram ini aku ulama-ulama teng negara sangking Yaman, sangking Maroko, sangking Mesir, sangking Turki, ke wadah, jendol itu dua-dua ke Dutbayang itu di Semer apa? ah, eh, eh ngga, kiai kini terus Semer apa jendol itu, rakyat kini, kiai itu gaul ah, pikir apa? eh, pikir semir buat yang nampak-nampak, Semer Kenginga pon semir semeriri niku kuku meharom si cerita girul kolgi nomer loro nyebab nolali mati nyebab nolali mati Padahal kabel dosa singkul jenengan lampai niku sebab lali mati umbo mau uang dan iling mati orang wani lakukan itu sok ono pejabat kon tanda tangan oleh satu juta pas apa nyerikol pen jadak dia aku tanda tangan satu juta korupsi giku kene mati piye kira kira waning apa betul betul waning uang apa waning lakukan itu sok sebab lali mati Konon Cak Nom di WA Karo Kak ayo selingkuh Kak Neng Di Neng Konolong, neng... <laughs> neng, kono neng Di Neng Di Dewi Dewi Kok Ojo Kak Ojo Kak Neng remen kono. Bareng Neng Barang Neng Pang Derem Neng Neng Pang Derem lho, aku kok menginye main opo kok kok udah ngaku mati wajah merpungkong biye wani nopo jenengan mbeten wantu mulane uang kok wani ngelakuin itu so ni ku sebab dia elali